Tak umulah, tak umulah, dikoreng di atas mobil lebih nasa, di atas mobil. Tak umulah, aman Aku lakukan ini karena